ini memakai velg Mio sporty kode 5TL ya karena bannya lebih kecil jadi apa saja yang akan diganti ikuti terus video gue selanjutnya ya Bye. jadi yang akan gue eksekusi itu bagian belakang dulu ya karena ini bagian belakangnya banyak pembongkaran gue harus bongkar gearbox gearbox tuh bongkarnya semua ya sama centri-tugalnya otomatis juga karena akan ganti as gue nurunin oli dulu terus bongkar knalpot knalpot dan arm juga gue bongkar nih ya ini udah kelas semua baru gue ganti as dan ganti semuanya. kalau roda depan sih gak terlalu ya ini roda depan cuma ganti piringan aja ngepot piringan kemudian langsung naik nah ini item-item yang bakal gue pasang di air rock 155 ini yang pertama ban atau roda ya ini roda set Mio TL Mio Sporty kondisinya original ya cuma di repaint aja repaintnya kurang bagus mohon maaf karena handlet -hand di rumah. rumah ini kondisinya standar semua ya teman teman kemudian roda depan ini roda depan set sama ini udah kondisi original semua ini gua habis risetkan di warisannya kurang bagus juga lumayan kecil ya. dan ini gua beli kit untuk PNP nya roda Mio diaplikasikan di Aerox ya. yang pertama ini shaft atau as roda ini as rodanya as roda originalnya Aerox cuman ini di pickuper lagi di bubutnya jadi ini kitnya Kemudian dapat adaptor untuk cakram depan. Ini lubang baut 4 untuk dudukan di peleknya. Kemudian yang lubang ulir 3 ini untuk sensor strip. Kemudian yang 3 ini untuk dudukan cakram di Atau punya original Aeroxnya, dapat baut L yang 4. Kemudian ada busing atau kolar untuk roda depan, kiri dan kanan. Ini gue beli seharga 900, 900 ribuan lah, kurang lebih. Oke, nanti kita pasang bagaimana caranya. pakai kayak